Cara WD di broker CXM sebagai berikut. Silahkan login di member area Anda. Kemudian klik menu dana. Lalu klik menu penarikan. Lalu pilih ID yang berisi saldo yang ingin di WD, kemudian pilih AWPAY. Klik tombol lanjutkan. Masukkan jumlah yang ingin ditarik, kemudian klik tombol lanjutkan. Klik tombol lanjutkan. Isi kolom yang ada kemudian klik tombol keluar. Penarikan telah selesai silahkan klik tombol kembali ke member area. Status penarikan masih berstatus pending. Silahkan cek email untuk melihat notifikasi penarikan yang sukses. Penarikan telah berhasil diproses, hanya butuh waktu kurang lebih 30 menit. Untuk melihat riwayat penarikan silahkan klik menu riwayat transaksi. Status transaksi telah disetujui, silahkan cek mutasi rekening Anda untuk memastikan dananya sudah masuk. Sekian dan jangan lupa subscribe, like, and share ke teman yang membutuhkan dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.